Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan membuat teks efek seperti ini langsung aja kita bikin dokumennya dokumen baru dengan ukuran seperti ini lalu kita bikin teks ya saya menulis teks efek oke setelah itu kita besarkan dan center di tengah lalu kemudian kita kasih warna saya pakai warna ungu ya agak ungu ya Oke, setelah itu uh, kita akan kasih efek ya si efek itu bevel dan emboss Oke, kita pilih emboss. Kita kasih depth-nya sekitar berapa ya? 209. Size-nya kita kasih 10 cukup kali. Oke, eh, softernya kita kasih 8. Lalu kita ubah shading-nya. 130 sekitar segitulah. Dan opasitinya kita kasih 55 dan lainnya 95. Ini kegedean, kecilin, size-nya jadi 5-nya. Oke, kita 95 aja, oke. Cukup kali. Setelah itu kita akan menduplikat ya dengan mencet ALT, uh, ALT seret ke atas kiri lalu pencet ALT dan pencet tanda panah atas dan kiri sebanyak berapa kali sekitar 10 atau 15 atau secukupnya lah oke setelah itu <tuh> kita yang paling atas yang paling atas kita uh, kasih efek inner shadow inner shadow kita ganti warnanya saya pakai warna ungu cerah kita size nya sekitar kasih size 11 eh distance nya 11 Opacity nya 91 Oke okay. Kita langsung kita Inner Shadow, inner shadow. Ya. Dengan Opacity sekitar 82 jokinya nya sekitar 8 Size nya 16 ya lalu setelah itu kita kasih button overlay nah nih button overlay nya pakai yang ini ya oke setelah itu kita uh, ganti blending modelnya jadi uh, sebentar Cocok kayak ini, hard light. light, ya. Lalu kita oke okay aja. Nah, setelah itu, ya, ada yang kurang ini. Ini inner glow-nya kita sesuaikan dengan warna itu ya. Dikasih warna orange aja. Nah, biar enggak ini, biar nyatu kita atur lagi noise sama opacity sama cukinya sesuaiin aja ya lalu di oke okay aja kalau udah nah setelah itu kita hmm, cari background nya cari backgroundnya nah ini saya punya backgroundnya nya ini nah backgroundnya yang sesuai dan senada dengan teks yang kita bikin nah, langsung nah, setelah itu kita kalau udah terpasang backgroundnya kita hmm, yang paling bawah yang paling bawah kita klik lagi dua kali dan kasih drop shadow ya kasih drop shadow Nah, kita atur distance nya sekitar 17 dan size nya sekitar 27 spread nya 10 lalu oke okay. oke okay, setelah itu kita nah, cari brush ya dan kasih layer baru di bawah ya di atasnya background yang tadi nah kita kasih brush warna sesuai dengan warna itu agak ke oranye-oren kuning kemarin oran ya. Oke, setelah itu kita grup ya yang bawah dan yang paling atas kita ini. Nah, kita kasih efek terus kita masking clipping mask kita kasih hue. Nah, untuk menyesuaikan itunya apa namanya tadi warna bayangannya warna uh, sorry warna gradien untuk seolah-olah 3D nah, setelah sesuai kita oke okay aja dan Sebetulnya sih ini udah udah mau finish ya. Kita save dulu, Sekarang nggak ini. Nah udah di save jpeg. Oke, di save. Dan ini sebetulnya udah selesai. Nah, diapangan. Nah, silahkan kalian dan teman-teman berkreasi sendiri ya. Dan apabila teman-teman belum subscribe, silahkan subscribe ya. Klik like, subscribe, dan silahkan bagikan ke teman-teman supaya teman-teman anda juga uh, mendapatkan manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.